Sampai ia pergi dan tak tahu isi hatiku Yes. Karos. Hi guys. <laughs> kembali lagi bersama saya Aryo di sini. Dan kembali lagi di Creative Media YouTube Channel. Masih bersama dengan segmen segmen apa? Haram. Harian, Harian anak, anak musik. Oke, okay, uh, Uh, kita ngelanjutin dari perbincangan kita kemarin Oh iya kemarin ya, udah satu, satu, oh, satu hari yang lalu? Belum mandi kan? Belum uh, Aku juga uh. belum mandi Kita bincang-bincang sampai larut malam Belum Sampai sekarang ya Enggak <laughs> oke okay. uh, Enaknya kita ngapain hari ini? Uh, bikin sesuatu sesuatu Tapi kayaknya aku punya challenge Ada challenge apa ini hmm. Aku kayak kepikiran gitu loh Aku tuh pengen tau uh, Seberapa musikah kamu <laughs> Sebagai komposer lagu <laughs> Boleh Mas uh, Enaknya gimana ya uh, Gini deh uh, Gimana kalau Karos membuat lagu Buat lagu mm -hmm. Dengan properti-properti yang aku siapin Oh boleh Jadi ketika aku kasih properti ini Kamu bikin Langsung... lagu Tapi lagu lagunya hmm. dijadiin satu aja Jadiin Kalo satu Kalau lagu tentang apa Oh gitu. iya Jadi, Ya pokoknya gimana nih caranya Karos Menyambung-nyambungin bagian-bagian dari lagu-lagu itu Bagaimana? Boleh mas, boleh Mau dilatih dulu apa enggak? Mau cari chord dulu apa gimana? Apa udah punya pikiran chord? Langsung aja kan? Wah gila ini musih <laughs> ini Awas kalau jelek ya Oke Aku kasih ya Bisa dilihat loh properti kita Mantap sekali ini wow, mantap <laughs> Oke okay kita mulai challenge kita hari ini oke siap barang pertama adalah pulpen pulpen kan ku tulis kisah-kisah kita Pemakai pulpen ini di buku Kena kenal lelah, begitu membara bagai korek api. Kan ku jadikan tempatku naruh hati di asbak ini kau tak jauh jauh karena lakban itu Mantap. Rasa, rasa karena charge itu akankah ku selalu bersedia kuusaha pahir Kupakai kang kelangkare sebagai pertanda ku cinta lalu ku putarkan lagu dengan headset di situ kau dengar nyanyian ku itu Tetap menjadi saksi bisu saat kau potong rambut. Terus peranggilnya lanjut-lanjut terbersap itu. Selodidi kamarku. Oh, Lantang sekali <tik> dari menaruh cinta di asbak, kan <tik> <tik> sampai menggunting rambutmu. <tik> Ini barber sampai, <Barbersome. tik> mantap banget ya. Kalian tahu nggak ini semuanya pada bahasa nih crew-nya di. <tuk> <tuk> Coba semua loh ada. Coba semua. <tuk> Kasih desahannya lagi biar mereka bahasa. <tuk> nah, <tuk> <tuk> kalian. <tuk> Oke okay, deh, wow. Eh uh, main blowing juga. blowing. Keren-keren keren. Kamu bisa apa namanya? Menginterpretasikan semua barang-barang di sini. Ini padahal nggak salah lo ngambilnya lo. Hmm, ada barang di sini ambil, jadiin lagu deh. Kamu jadi lagu lo. Keren, keren-keren kan. Keren. Dari headset ada cutter. Cutter, cutter tuh enggak semua orang banyak tahu cutter loh, Silat. Kamu pakai katanya cutter. Cutter. <laughs> cutter tuh bahasa sini doang apa enggak ya? Kayaknya bahasa. Enggak deh. Silat silat. Cutter kayaknya cuma di sini ya kayaknya. Kayaknya. kayaknya. <laughs> Oke okay deh. Eh sorry. Ah. Uh, game-nya asik, ya? Asik lumayan asik. Pusing enggak? Enggak pusing, lumayan bisa mempercepat. Nah, <laughs> gitu ya guys ya kalau misalnya kalian pada pingin tahu uh, tentang Karos Ui. bisa lihat di IG-nya Karos dan kalau kalian pingin dengerin kalian bakal dengerin tuh yang tadi lagu di awal tadi <laughs> itu adalah tak tersampaikan, tersampaikan ya tersampaikan tersampaikan bisa didengerin di Spotify bisa, ataupun media-media platform yang, yang lain oke okay? banyak banyak ya? hmm. oke okay. Oke, sekian dulu dari kita, Kreatif Media Youtube Channel. Terima kasih untuk Kak sama-sama. Uh, Jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke semuanya teman-teman kalian. akan mereka tahu bahwa Karos ada di sini. Oh. Oke? Oke? Sekian dulu Kak Ros. Terima Oke, kasih. terima kasih. Bye-bye.